Indonesia Bendera Jepangnya, tanda Jepang dan Indonesia bersahabat. Ubah Indonesia dan Jepang. Sihir, kayu. <Speakerha> Kok gila? Kok ada orang-orang benih? Aduh, jelek. Ah, jadi jelek. Gimana, keras? Keren gak? Apaan? Bayinya marah-marah. Hmm? Bayinya berontak. Gue yang gue oh. bangun, bangun bangun bangun guys bangun bangun bangun Hai hai Merdeka Merdeka Merdeka Hari ini ini Independence Day Indonesia Kamu kecapean ya Main mulu sih, Ay. eh, jangan jangan dipegang, jangan dipegang, Hah? jangan dipegang. Awas, teteh, lihat kamera, Pada. kelihatan nggak? Sini? iya, mukaku, kelihatan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Aduh, <laughs> apa? Nggak kelihatan, eh. apa? <laughs> apa? Merdeka, merdeka, sayang, merdeka. Eh. Kita mengucapkan selamat Merdeka Dirgahayu RI ke-77. Eh, Merdeka Indonesia Merdeka. Iya, ya. Hari ini dokuritsu kinembi. Iya, iya, iya. Tapi aku baru bangun. Masih Hah? di dalam mimpi. Apaan dalam mimpi? Ini, ini, ini tuh. Persembahan dari Bukuno Nippong. Ah. Baiknya. Oh marah-marah loh kalau kamu, ini kamu gak tahu aku pakai apa ini aku apa? pakai begini saya apa itu oh, oh, lipstick aku eh, lipstick <laughs> ini mahal loh ya apa, apa saya gak aku apa -apa. gak bisa bangun kan soalnya ini coba aja bangun lah coba bangun saya oh iya bosen dipong jelek banget di sini ya bagian sini jelek banget masa kamu tidur udah kayak babi coba <laughs> Nanti nanti dulu. Iya iya, tapi aku nggak bisa golek, Kang. Ay Ayo ucapkan selamat eh uh, HUT RI ke-77, bilang gitu. Foot, Hut, hut, hut. Hut. Hut. Hut. Bukan foot, hut. Hut. Hut. Ah, susah. Hari ulang tahun. Hari ulang tahun, tahun RI ke-77. Ya, begitu 77 RI. RI. Kalau gitu Uh, Republik Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Huh? Indonesia. Indonesia Ya, Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Ya, Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 Dari Bokono, Nippon. Nippon Keren banget ya Oh. oh. <laughs> Kamu masih ingat gak lagu Apa? Indonesia Raya? Nyanyinya tau gak? Indonesia Raya Murut ka, murut ka. Kacau nih anak. Ya kan? Ayo kita nyanyi bareng ya. Bisa Yo. nyanyi enggak? Yuk. Hai. Hai. Indonesia. Siaranya. Salah. Hah? Indonesia, Indonesia tanah, tanah airku. Enggak boleh. Kalau nyanyi harus berdiri sayang. Berdiri. Enggak bisa loh. Tegak. Gerak. Gerak. Hormon Gerak. Indonesia, Indonesia tanah, tanah airku. airku. Tanah tumpah daraku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita bersedih Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Bangsaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya, merteka, merteka Tanahku negeri ku yang kucinta Indonesia raya merdeka merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya merdeka merdeka tanahku negeri ku yang kucinta Indonesia raya